Selamat channel Cici enjoy mau ke batu Cici Joy mau ke batu Hai guys, kali ini travel bareng kita, tapi tidak naik line Kita naik odong-odong Supaya kita mau, eh ini mau yang di ferry ya? Kita nanti mau naik ferry, kalau misalnya nggak gimana-gimana gitu kita bakal turun, kita mau ngobrol di sana Oke, ikuti terus keseruan kita sampai di... Itu ini itu ini selesai ya, seluas itu. Iya. Soalnya charger juga. Ini travel yang pertama kali kita pakai ke Bali. Terus. Malang sih. Kita ikut lagi. Iku tuh bagus banget sih, udah fasilitasnya udah udah upgrade, udah, udah upgrade emang kayak gini. Cuma sebelumnya sebelumnya kita dapat mobil yang lain gitu. Sekarang udah, udah seperti ini. Ketemu lagi sama ini. See you guys there. Meskipun perjalanannya cukup jauh, di dalam travel ini kita duduk dengan sangat nyaman. Karena kalau teman-teman lihat fasilitasnya sudah cukup lengkap ya. Di depan kita sudah ada charger kalau mengecas hp, kemudian di atasnya juga ada TV, kemudian ada CCTV, ada juga WiFi yang tersedia. Terus tempat duduknya juga itu luas dan sangat nyaman. So don't worry, ikut travel jalan jauh. Yeah. Tapi biasanya kalau travel itu kita tunggu semua penumpangnya dulu. It's mean we gonna go di setiap tempat-tempat um, perhatiannya mereka yang mereka pesan. Jadi kita keliling gitu jalannya lagi. guys ya. adoh apakah ini memiliki fasilitas yang baik. Indo, Indo, Indo, Indo Trans Aku rasa dia memiliki WiFi, guys. Dia punya charger-charger charger, charger, bantuin ya mas. ini aman, Ayah, aduh, nyaman sekali. di seluruh barang ini. Two hours later. Selesainya, kita juga dapat uh, di sini ada pajut. Dua guys. Dapet satu. Dapet satu. apa lagi ya? ini custom travel saya bakal deket muka seperti yang dikali iya udah jam udah jam nafas aduh, antuk banget Yeah. <laughs> Dadah, dadah, dadah, dadah, dada, dada, dada. Selamat pagi semuanya. dadah, dadah, dadah, Baby siap, tuh, oh. <laughs> gemas sekali aku ah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. oh my gosh, that is so nice. Hi everybody! Hi guys! <laughs> This is so nice! We're gonna take a picture here. Welcome to our Home school. Hong Kong with a Delgolab coffee. Yeah. Oh, oke okay. coklat, okay. coklat, coklat Coklat Coklat Sini, sini, minta, minta Minta Kam Kam, Minta, minta, minta Minta, minta, minta Jangan lupa like, komen, subscribe Bawa oh, permennya Apa? Eh Om oh Mama Mama, ab, kamu main sama <laughs> Bunda, udah -huh, Bunda Bunda, sudah, bye, -bye. bye Kermen. Itu enggak. <laughs> Itu gaya apa? grafer fotografer pribadi bye dadah dadah awas turun Satu, satu dua bilang cepet Mereka. Mereka. Mereka. cepet juga kan memen mau kemana mau ikut as memen mau kemana men mau ke lapangan wi wi wi angkat aja angkat Kata siapa cari? Siapa cici? Hai, bilang hai! hai Tasya, umur berapa? Umur tujuh oh, ya. tahun, sekolah di mana? Tasya, man? kelas apa? 1. Uh, bersih ya? Kelas berapa, siapa? Satu, kelas 1, Loh, kok ditutup deh sih men men keras berapa men lego mama ceci ada bis kamu loncat men men cari siapa men Cece, ini ini kelas sekolah tasha di atas tuh di atas ini sekolah tasha iya. Kapan ke sekolah kalau Tasha? Abis coronanya hilang. Ya apa? Abis, hilang, Abis hilang. Balik sekolah lagi. Kangen sekolah nggak? Aku. Oh gimana? Apa? Aku. Ada apa? ada Clara nggak? Clara C kemana? Kau. Clara kemana? Tidak tahu. Tidak tahu. tahu. Ya udah. Dah. Hmm. Aku punya crayon 2 lagi. Di mana? Crayonku 3. Di pojok pintar. Di pojok pintar. Di, Di sinilah aku tahu pojok pintar. Ayo men. Dadah dadah dadah. Da. Kakinya Memen kecil ya. Jadi jalannya kecil-kecil gini ya iya men lucu lah tapi lucu? lucu ya kaki memen ya nah. kakinya kecil ya, ya naik. naik naik Nih yeah. si. pojok pintar kak memen itu tutup pencet lupa ba. pencet apa kak? oh pencet ini oh, iya Coba apa fotoin